Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat telah Pemecahan diperhatiung oleh dua orang itu yang melaporkan seorang bayi, karena sama-sama mempunyai putri yang kuat, mereka tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa itu kandung dari bayi itu. Akhirnya dia pergi mengajak raja Harun Al Rashid untuk meminta. dia kemudian men tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut namun dia malah ikut asa asalkananya kedelainya kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu kemudian raja memanggil abu nawas ke istana setelah mengetahui terkut itu persamaan. menjawab kalian saya akan bertanya sekali lagi. di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli? Tapi bayi ini adalah milikku. serentak. Saya terpaksa akan ini menjadi Siap Mendengar jawaban tersebut perempuan pertama sangat dan langsung Sementara itu perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar kita itu, aku rela asalkan dia tetap hidup. Isaknya. ketika mendengar itu, akhirnya dia tahu siapa ibu dari bayi itu yang yang merupakan Setelah meminta agar pemerintah menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang peka melihat anaknya dibunuh apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah ini pun selesai dan si. Setuan saya 경찰 ini. Tapi memangirimku wabarakatuh.